Kami dari Sirait guys. Kita ini aja Kawan-kawan itu -kawan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kawan-kawan itu -kawan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sore ini Samuel Seni pada youtube channel mengupload plot manusia di jembatan satu patan barelang bersama yang tidak kita sangka pangs. Dan khusus Sirait kawan-kawan itu bare. Oke. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Orang itu ber, sampai selesai yang gak di jembatan satu jumpa lagi dengan fans ini bakal ini semua kasih semua sudah subscribe? sudah mereka semua sudah subscribe, mantap subscribe, semua bisa